Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat. Palembang kembali dilanda banjir Konten kali ini Mang Dayat akan nampil ke kondisi banjir di Palembang Tapi sebelum lanjut, Mang Mangdayat ingati dulu Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Kita sama-sama berdoa Supaya kota kita Palembang ini selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan terhindar dari segala musibah Wong Palembang ada di bangku Sare Adi Junjung. Kala purnama, Jerlang cemerlang, sungai Tata mengalir tenang, Bukit Seguntang gilang gemilang, Wan Sendari. Sejak hari Rabu kemarin tanggal 5 Oktober 2022 sampailah tengah dalu hujani tidak berhenti-berhenti. Alhasil banyak daerah-daerah di Palembang yang tergenang Banyu. Dari media sosial kita bisa jingo. Jalan-jalan protokol di Palembang banyak yang tergenang. Mang Dayat nyobong ambil gambar sekitar jam 8.30 pagi tanggal 6 Oktober 2022. Di jam ini Banyu sudah mulai surut tapi masih banjirnya terutama di daerah Jalan Er Sukamto yang masih terpantau tergenangnya cukup dalam. Akibatnya terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kawasan pemukiman sekitar Er Sukamto juga mengalami banjir yang cukup tinggi, terutama belakang PTC dan arah ke Sekip. Mang Dayat juga sempat mengunjungi daerah Taman Kenten. Di kawasan ini juga masih tergenang. Sebenarnya masih bersyukur hari ini tidak bertepatan dengan Banyu Banjusunggi lagi pasang. Kalau lagi pasang tambah dalam lokap banjirnya. Kalau dijinggo dari keadaan pecaknya tergenangnya Palembang ini karena banyu ini lambat ngalir ke sungai. Jadi akhirnya terjadilah genangan di mano-mano. Makin siang semakin surut karena banyu banyulah buyur balik ke sungai. Nah, Maci Bice, inilah suasana jalan RS er Sukamto pagi tadi.